Denganmu tenang Tak terfikir Dunia ini Semua hanya Seakan kenyataan Berlari-lari Di taman mimpiku Imajinasi Telah menghanyutkanku Mimpiku sempurna Tak seperti Orang biasa, karena tenang, semua hanya seakan. Imajinasi yang menghanyutkanku Mimpiku sempurna Tak seperti orang biasa Lari-lari di taman mimpiku Imajinasi yang menghanyutkanku Mimpiku sempurna Tak seperti orang biasa